<tuh> kayaknya saya harus nyanyi-nyanyi mm, dulu ini di sini Wow oh, apa bagusnya <tuh> eh. Saya mau live dulu Instagram. Oke. Okay. Saya mau live jual kolornya nenek-nenek. Ah, bosan-bosan. Aku memandangmu. Ah, bosan-bosan. Aku melihatmu. Dasar jomblo saya ini. Aduh lagi. <tik> nah. Lagu Inggris. Kata teman-temannya semasa itu kalau nyanyi lagu Inggris itu pada enak semua. Oh. Harus dengin madre. Okay. Wow, wow. <laughs> yeah, yeah. Siap, hey. yo. Dan don't don, win the please and the crew is where well, is drinking booze. So I'm a man. Not this <laughs> way. feeling through. Yes, and I will the cake, oh, Before what I will be at best, best Oh, make love oh, In this again oh, wrong. Doing some alert song. Oh, where to go? Nomor nomor wa nya w, nomor W, ngebut I, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, tapi nanti terganggu orang-orang di sebelah. Belakang. Oh no. De, saya nyanyi nyanyi sini nggak apa-apa ya, kalau latihan. Saya mau ikut Indonesian mencari jodoh. Nah. Kalau mencari bakat sudah nggak enak. Mencari jodoh yang bagus. Mencari bakat nggak bagus. Nah. Kebetulan cari jodoh seperti yang baju putih, uh, yang disedut sana. Ah. Lanjut aja lah. Gak apa ya. Aduh, sudah sampai mana itu intro Ref, song? Uh -uh. Love, love, love, uh. oh. suaranya kayak kuntilanak mau melahirkan aduh gimana caranya ini oh, <laughs> Aduh gak dapat jodoh kalau main saya seperti itu Oh no Harusnya mau nyanyi kayak mau main biola oke okay. harusnya berdoa dulu Beli pun cari jodoh guys oke okay. saya jomblo <laughs> Sekarang berdoa dulu lah, okay. <coughs> biar nyanyi saya bagus. Biasanya kalau sudah nyanyi, apalagi tambah minum kopi, playback di GTC, di sampingnya GTC ini. Okay. <coughs> Pasti bagus, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, Malik Yomidin. Ia akan berdoa, ia akan stay inishina, serotom, stuck in, serotolajina, nontol lain, bergema, berlebih, berhemol, Amin. Biasanya, <kayak tuk> kalau sudah berdoa, baru bagus. Iya, <tuk> minute Hmm? oh berdoa dulu okay. iya sih oh tadi jelek ya bagus tapi kalau menurut saya jelek <laughs> tadi kayak suara semoga ya Allah saya dapat jodoh malam ini eh salah semoga saya bagus mainnya aduh kok jodoh sih kan kuntilanak lagi kejepit. mau masuk ke kejepit ya, ya yang baju putih jangan sampai lolos wo yang di sudut, <laughs> Lagu apa ini oh yang saya mainkan sekarang? Astaga. Saya kan jagonya main lagu India. Oke. Okay. Uh oh. Tapi belum, saya baru habis berdoa. Iya iya iya iya Saya lagu India saya jago. Sombong Kalau kalau teman-teman saya yang okay. Kalau saya main lagu India itu mati. Nyamuk. Jadi kalau banyak nyamuk di rumah, saya main bola, jalannya <gurna> <gurna> <dia> kabur. <gurna> Kemarin saya main bola di depannya tukang beca, tukang becanya langsung jatuh. <gurna> Aduh. Ya bagus. Kalau saya main lagi ya bagus. Oh. Oke. Okay. Nggak kayak tadi. <coughs> Apalagi kalau udah berdoa, biasanya saya bagus. <gurna> uh. yeah, yeah, yeah. Yeah. Yeah. <gurna> <Semunyanmu>. Oh. Yeah Semuanya mu Oh. Senyuman astaga, senyumanmu baju putih membuatku begitu tidak tercinta Nah lagu India favorit Oke, Salah ayah oh, <tuh> Fly back the best GTC di samping <laughs> <Kinaman> Oh, di Kurang dua tadi, ya. Astaga, iya sih. Oh, kok tepuk tangan? Ya? Oh, bagus! Astaga, kalian tadi jelek. Uh, Kayak gitu ya, berarti belum jelek dong tadi. Oh, enggak, emang jelek sih. <laughs>